USD Swiss franc bullish waspadai aksi lanjutan. Bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang tertahan di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.93308 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.93101. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212